Asmara Gila Angin curiga Sedia Ribut Tropika Kan tiba Siapa Wanita yang kau Bersama Menjanya Bertetok Titok berdua Alas lebeunya Upanya kamu berdua saudara, cepu pu obelah kakak emaknya. Kenapa awa tak cakap dari mula? Termarah Emosiku tak sengaja Sayang, sorry lah. Buah hati dinda Cemburu tandanya Kasih dan sayangku Masih setia Buah hati dinda yang paling ku damba, duka. Marilah sayang kita, berdangsa.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 Buah hati, dinda yang paling ku damba hilanglah duka, marilah sayang kita ke dansa. Pesanku, jangan buat hal selalu, cukuplah. Di matamu hanya aku Terimalah seadanya diriku Kabulku berbunga-bunga Karenamu sayang, I love you